serta klik tombol notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru, terupdate, dan terhangat sekitar Lesnar tentunya. Baiklah persahabat Lesnar dimanapun kalian berada untuk mengawali perjumpaan kita, tentu persahabat ya sebelumnya kita mendapatkan kebahagiaan, langsung diberikan oleh Lesti dan Rizky Bilar Pak sahabat ya sebelumnya tentunya diunggahan ig nya Rizky Bilar memposting sebuah postingan video Pak sahabat ya Lesti Ciora tentu lagi nyetirin Rizky Bilar Pak sahabat ya dengan bahagianya Abang Bilar tentunya sampai ketawa ngakak Pak sahabat ya saat ada Lesti nggak nyampe Pak sahabat ya aduh ini cute banget jadi ini alasan kenapa nggak suka bawa sedan tuh Dituliskan lewat caption yang tentunya diposting bersahabat ya Dan dalam postingan ini kita fokus sama handphone bersahabat ya Perhatikan wallpapernya Masya Allah Cute banget berlatar biru Masya Allah, luar biasa Mudah-mudahan mereka tentunya selalu diberikan kebahagiaan dalam rumah tangga Doakan yang terbaik selalu untuk lesti dan Rizky Bilal dan selanjutnya persahabat kita lihat juga Yang mana kita mendapatkan informasi terbaru Bahwa Dede Alessi sedang otw ini persahabatnya Masya Allah si mobil kuning sudah terpantau di jalan <laughs> Doakan mudah-mudahan selamat sampai tujuan persahabatnya Dan kita tentu masih menunggu kejutan Mau kemana nih Dede ke kejorah hari ini Sang tentunya pengantin baru Mudah-mudahan ada kabar bahagia yang kita dapatkan persahabat ya tentu pantengin terus intilan terus kemanapun idola kita tentu persahabat ya doakan yang terbaik dan berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial Pak sahabat ya di channel youtube-nya 3d entertainment tentunya baru saja diunggah video terbaru Pak sahabat ya ini tentunya balasan dari rizki bilar tentunya surat rizki bilar surat cinta untuk relasi kejora masya allah surat cinta dari kakak untuk dedek yang luar biasa membuat kita terharu menangis persahabatnya. mudah-mudahan tentunya hubungan mereka selalu langgeng dan selalu berbahagia dalam postingan tersebut di sini kita lihat banyak sekali komentar banyak sekali tanggapan salah satunya dari akun ita9080 mengatakan dalam kolom komentar Terharu aku selalu begenggaman tangan sampai mau memisahkan kalian berdua ya Kak Bilar dan Kak Lesti Amin doakan selalu persahabat ya mudah-mudahan mereka selalu bahagia dan selalu langgang untuk rumah tangganya dan untuk selanjutnya persahabat kita lihat juga ada sebuah unggahan postingan di channel YouTube-nya Abang Bilar juga sudah di up video terbaru persahabat ya di sini kita lihat ada kabar bahagia yang kita dapatkan ketika tentunya Leslar di sini bersama Pak Otis para sahabat ya dan menyampaikan bahwa nanti di Medan bakal ada acara mundur mantu yang akan tentunya disiarkan di Antv dan ada reality show persahabat ya masya Allah suatu kebanggaan untuk kita masya Allah luar biasa Leslar memang banyak yang sayang sama Pak Otis saja, tentunya Leslar mau dikasih acara reality show "Masya Allah Alhamdulillah". Mudah-mudahan, tentunya mereka selalu banyak yang sayang dan selalu banyak orang yang mendoakan terbaik untuk Lesti dan Pilar. Unggahan tersebut di repost kembali oleh akun sendal putih underscore Pilar. Ada kalimat caption yang dituliskan. Masya Allah ya Leslar itu disayang banyak orang sama Pak Otis Leslat mendikasi acara reality solo. Alhamdulillah, Masya Allah sahabat ya tak Allah Mudah-mudahan tentunya selalu diberikan keberkahan kebahagiaan untuk idola kesayangan kita. Dalam postingan tersebut banyak sekali komentar banyak sekali respon dari para fans. Salah satunya dari akun Instagram. Luluk Anuskor mengatakan Reality show kayak Arafi Mateh Gigi gitu bukan sih Kalau betul gitu wah gila sih Berkah selalu pokoknya buat abang Bilar dan Dede Masya Allah persahabat ya Tentu doakan saja yang terbaik Mudah-mudahan Tentu ada kabar bahagia yang kita dapatkan dan kita masih menunggu kejutan cedokan vitamin manja Tentu ya pengantin baru hari ini Pak Sabat ya tetap stay tune dan pantengin channel ini terus. Biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru selanjutnya. Ini informasi di malam hari ini bagi tanggapan kalian silahkan berkomentar. mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.